Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya channel Bambang Sripno Kali ini akan menyampaikan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah Tepatnya di Tusun Sumilir, Semarang, Jawa Tengah Marilah kita bersama-sama nikmati Tusun Sumilir, Jawa Tengah Yang berada di Bawen Semarang, Jawa Tengah Mari kita ukuti. Ini, kita sudah memasuki area parkir di Dusun Sumilir Jawa Tengah. Ini kebetulan parkirnya masih kosong. Setelah memarkirkan kendaraan, kita menuju loket untuk memberi tiket yang ada di loket ini. Kemudian, kita memasuki uh, Warisan Budaya Indonesia. Di sini berbagai... Aneka Kerajinan atau hasil budaya Indonesia berada di sini Kita nikmati Sambil biling-biling sebelum memasuki loket di area ini Mari kita nikmati semuanya Ini merupakan warisan budaya Indonesia Jangan lupa kalau kita sudah berada di daerah ini area ini untuk berfoto-foto mengabadikan keadaan yang ada di sekeliling kita kita masuk ke arena lebih ke dalam lagi ini keadaan di suminir yang orang namanya banyak dari bambu Perlemparnya dari bambu semuanya. Jika kita memandang sisi kiri, ini terdapat patung, ada taman. Ini pemandangan keluar lagi. Juga banyak terdapat aneka satwa. Ini kita akan masuk ke ke arena prosotan yang nanti akan meluncur ini kita naik Karena arena prosotan ini adalah tempat tinggi, kita bisa berfoto-foto dulu sebelum meluncur. Ini jika kita lihat pemandangan dari atas prosotan. Ini siap-siap kita untuk meluncur di prosotan ya kita akan mencoba ya ini kita lihat kedalamannya seperti itu kerana berdebar-debar juga kita menuruni kosokan ini akhirnya sampai pula ke bawah. Setelah dari prosotan kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Kita ingin naik kereta api Nanti kita akan keliling-keliling di teras simulir ini Melunjungi stasiun, kita menikmati pemandangan yang ada Meskipun cuaca panas sekali Akhirnya kita sampai di stasiun Antri menunggu datangnya kereta berangkat puas naik kereta kita turun dan menuju ke alun-alun Eropa inilah miniatur alun-alun Eropa setelah dari Eropa kita akan keluar dengan mendaki menuju ke pintu keluar sambil melihat pemandangan yang ada di bawah kita Sebelum di penghujung maka akan kita tuju ke alas masih ada satu tempat yang sangat sejuk yaitu namanya alas inilah pintu gerbang Alas kita masuki pintu gerbang ini ini pemandangan di alas ternyata bekolan dan aneka satwa dan tanaman-tanaman yang sejuk sekali Kemudian setelah kita dari alastirta kita menuju ke pintu keluar untuk menuju ke lapangan demikian tadi adalah Destinasi Wisata di Tujung Sumiler, Bawen, Jawa Tengah. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.